Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada para hadirin yang hadir pada pagi ini Terima kasih kerana dapat meluangkan sedikit masa anda untuk bersama-sama kami pada pagi Sabtu yang indah ini Sebelum saya meneruskan program pada hari ini, izinkan saya terlebih dahulu menyampaikan sebuah pantau Sayang kumbang mencari makan terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Dengan ini, saya mengucapkan selamat datang ke webinar siri yang ketiga. Sedikit makluman kepada semua, program ini merupakan anjuran dari Jabatan Sains Tanaman, Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Program ini dijalankan secara webinar interaktif bersama panel yang profesional dan berpengalaman dari Fakulti Pertanian Universiti Putra Malaysia. Program ini dijalankan, uh, maafkan saya, tema webinar bersiri ini adalah Siri Kebun Bandar, Tangani Stres dengan Bertani di Bandar. Pada hari ini, kita akan menjalankan webinar siri yang ketiga bertajuk Pembajaan Pokok Menggunakan Baja Kimia. Kita akan mendengarkan cara-cara pembajaan menggunakan baja kimia dengan betul. Oleh itu, kami amat berbangga dapat menjemput panel penceramah yang tidak asing lagi iaitu Dr. Nur Eliza binti Tajidin untuk menyampaikan ilmu dan cara-cara pembajaan pada hari ini. Sebelum kita meneruskan ceramah interaktif, izinkan saya memperkenalkan panel penceramah pada hari ini. Nama diberi Nur Eliza binti Tajidin, beliau merupakan anak jati kampung redang panjang Batu Kurau Perak dan merupakan pensyarah kanan di fakulti Pertanian. Kepakaran beliau adalah dalam bidang pemakanan tanaman hortikultur. Tanpa membuangkan masa lagi, mari kita teruskan ke acara rasmi kita pada hari ini iaitu webinar siri 3 Pembajaan Pokok Pajak Kimia. Dengan segala, hormatnya Dr. Uh, dengan segala hormatnya Dr. Eliza, dipersilakan. Ok, terima kasih banyak kepada Cik Fatin Atira Di atas pengenalan seberingkas mengenai diri saya uh, sebentar tadi Ok, uh, selamat datang saya ucapkan kepada semua uh, Yang sama-sama pada hari ini, pada hari Sabtu, hujung minggu Yang sama-sama untuk uh, bersama-sama berkongsi Untuk mengikuti uh, webinar Kebun Bandar Siri yang ketiga Yang memfokuskan kepada pembacaan pokok Fokus kepada baju kimia Okey uh, Izinkan saya untuk share uh, Sedikit uh, slide pembentangan saya Pada hari ini Okey Uh, Bismillahirrahmanirrahim Ok, saya mulakan uh, webinar kita pada hari ini uh, iaitu perbancaan pokok uh, uh, dengan memfokuskan kepada uh, baju kimia Ok, terlebih dahulu sebelum saya teruskan dengan uh, apa itu baju kimia dan bagaimana untuk menggunakannya, apa komponen-komponen penting uh, yang perlu kita tahu semasa membeli baju kimia tersebut, saya terangkan secara ringkas, sebesarikit uh, tentang kepulian, keperluan nutrients bagi uh, tanaman ataupun secara generalnya adalah uh, untuk tumbuhan. Okey. Yang pertama ialah okey. Okey, uh, kategori yang pertama ialah kumpulan asas uh, Uh, bagi uh, nutrisen bagi uh, tanaman ataupun tumbuhan. Okey kategori ini terdiri ke, daripada tiga unsur utama iaitu karbon, oksigen dan hidrogen. Okey Tiga-tiga unsur ini diperlukan, sangat-sangat diperlukan di dalam proses-proses utama di dalam tanaman atau pertumbuhan kita. Contohnya seperti proses fotosintesis yang sangat-sangat penting bagi tumbuhan dan tanaman untuk menghasilkan sumber makanan. Dan yang paling penting yang kita selalu lupakan ialah sumber oksigen untuk kita, manusia dan haiwan dan mikro dan Uh, tumbuhan ataupun makhluk-makhluk uh, yang lain untuk terus bernafas. Okey, kita bayangkanlah uh, kalau satu hari tumbuhan ataupun tanaman mogok tak nak produce oksigen macam mana? Okey, sesak kita kan. So, elemen apa oksigen itu amat penting untuk memastikan uh, kesinambungan ataupun kelangsungan hidup semua uh, apa makhluk uh, di atas muka bumi ini. Okey, sumber ketiga-tiga sumber ini uh, boleh didapati, uh, tanaman boleh dapatkan sumber-sumber ini melalui uh, tiga Uh, bahan utama iaitu Udara, tanah dan juga air Kemudian kita proceed kepada uh, Kategori yang ke kedua okay? Ketiga kategori yang kedua ini adalah kita gelarkan dia sebagai kategori makronutrients. Okey. Kalau kenapa disebut sebagai makro? Kerana uh, kategori ini sumber-sumber elemen ataupun unsur-unsur yang disenaraikan di bawah kategori ini uh, amat di, di, uh, diperlukan oleh uh, tumbuhan secara general dalam kuantiti yang sangat banyak. Okey. Uh, dalam kategori makronutrients ini uh, turut diterbahagi kepada dua jenis uh, kumpulan iaitu yang pertama tiga elemen utama yang dikenali sebagai macronutrient primer. Okey, ini kita selalu dengar dan mudah diperoleh uh, a uh, dibaja uh, di kedai-kedai uh, pertanian iaitu elemen ataupun unsur nitrogen, fosforus dan potassium ataupun nak kata nama lain bagi potassium adalah kalium. Okey, kadang-kadang kita tulis kat situ itu macam mana dia uh, huruf K itu kan? Okey, dulu nama dia kalium tapi dah upgrade nama tukar, nama jadi potassium. Okey, so NPK uh, Secara umumnya amat uh, Dikenali di kalangan uh, Petani dan penanam uh, Dan uh, digunakan Dan diperlukan Amat diperlukan oleh tanaman dan tumbuhan uh, Dalam kuantiti yang uh, Banyak bagi membantu uh, Pertumbusaran dan Juga perkembangan tumbuhan dan tanaman Tersebut okay, Kategori ataupun grup yang kedua di bawah Kategori makronutriens adalah uh, Makronutriens sekunder Okey iaitu yang terdiri daripada tiga unsur Iaitu kalsium, magnesium dan sulfur Okey ketiga-tiga elemen ini juga uh, Amat diperlukan oleh kita punya uh, tumbuhan dan tanaman Dalam uh, membantu uh, untuk tumbuh saran dan perkembangan tanaman tersebut Okey seterusnya kita beralih kepada grup yang ketiga Iaitu lebih dikenali sebagai kumpulan micronutrients Okey ataupun uh, Apa kumpulan ini uh, terdiri daripada beberapa jenis elemen uh, unsur uh, yang amat diperlukan dalam kuantiti yang sedikit oleh pertumbuhan kadang-kadang nilai ke, uh, kuantiti tu, tu uh, yang diperlukan tu dalam unit uh, part per bilion part per million yang sangat-sangat rendah namun tanpa kehadiran elemen ini kadang-kadang akan uh, apa, Orang kata mengganggu uh, perkembangan dan pertumbuhan uh, tanaman kita Jadi walaupun dia hadir ataupun keperluan unsur-unsur uh, ini uh, Diperlukan pada kadar yang rendah Namun ia amat penting dalam menyokong dan membantu uh, Perkembangan dan pertumbuhan Serta proses-proses biologi yang penting Yang dilakukan oleh uh, tanaman ataupun tumbuhan kita Okey Terusnya uh, saya akan fokuskan sebab banyak sangat elemen yang saya nak terangkan hari ini Cuma saya fokuskan kepada tiga yang elemen yang paling popular lah So saya rasa semua orang selalu dengar dan selalu berkatakan mengenai elemen-elemen ini ya Memang sangat popular Bukan sahaja diperkatakan di Malaysia but Tetapi turut diperkatakan uh, di seluruh dunia dan uh, uh, apa dan turut digunakan okay, kebanyakan uh, kita Okay ke okay, elemen yang pertama ataupun unsur yang paling penting yang selalu kita dengar adalah nitrogen. Okey, apa itu nitrogen? Okey, nitrogen dan apa fungsi dan peranan nitrogen terhadap tanaman ataupun tumbuhan kita secara general. Okey, nitrogen merupakan uh, memainkan peranan ataupun merupakan komponen yang penting uh, di dalam klorofil iaitu satu pigmen uh, yang terdapat di dalam uh, tumbuhan uh, uh, tumbuhan yang membantu melakukan proses fotosintesis. Okey saya rasa secara umum semua orang tahu apa itu fosef, proses fotosintesis kan. Okey proses fotosintesis ni adalah proses biogamistri yang sangat penting untuk uh, tumbuhan untuk memastikan dia terus berkembang dan tumbuh dengan sihat. Okey kemudian nitrogen ini juga turut uh, wujud ataupun uh, diperlukan di dalam asid nukleik ataupun kita lebih kenali dalam uh, kata nama dia adalah DNA yang merupakan uh, bahan genetik. DNA tersebut adalah bahan genetik yang membantu dalam pertumbuhan dan pembiakan tanaman. Okey. Yang ketiga, komponen nitrogen juga amat diperlukan di dalam a uh, membentukkan ataupun proses protein dan enzim yang digunakan di dalam proses-proses utama metabolik yang terdapat di dalam ataupun yang dilaksanakan secara berterusan oleh tanaman dan tumbuhan kita. Okey. Kemudian nitrogen ini secara generalnya dia akan merangsang ke pertumbuhan dan perkembangan serta uh, terutamanya di bahagian keseluruhan tumbuhan dan juga tidak lupa di bahagian akar. Okey. Apa unsur yang diserap oleh akar? Okay. selalu kita cakap okey nitrogen kita letak baja urea kita letak baja uh, MPK green dan macam-macam uh, lagi kan tapi sebenarnya apa unsur yang diserap oleh akar okey okay, nitrogen ini contohnya kalau kita letak MPK green ke apa unsur tersebut akan dibantu oleh mikrob ataupun bakteria-bakteria di dalam tanah yang akan diurai dan ditukarkan kepada unsur yang boleh diambil oleh akar untuk digunakan oleh tanaman okey yang pertama adalah ammonia daripada baja itu ditukar atau diconvertkan diuraikan oleh microbes kepada ammonium dan juga dan juga nitrate Okey, di sini saya juga menunjukkan se sebersa sedikit uh, apa, uh, Pemerhatian secara visual uh, tentang uh, simptom-simptom kekurangan uh, disebabkan oleh uh, sumber nitrogen. Okey, selalunya uh, sebelum saya teruskan uh, dengan ini, kita, saya nak terangkan sedikit nitrogen, uh, fosforus dan uh, juga kalium atau potassium merupakan unsur yang dikategorikan juga sebagai Mobile nutrients dalam bahasa Inggerisnya ataupun nutrien yang boleh bergerak daripada ada daripada daun muda ataupun daun tua ok mobile nutrient ini uh, jika kita untuk melihat simptom-simptom uh, kekurangan nutrien pada tanaman uh, mobile nutrien uh, selalunya menunjukkan simptom kepada daun yang lebih tua berbanding uh, pada unsur-unsur uh, micronutrien yang lain dia akan menunjukkan simptom-simptom uh, kekurangan pada daun yang lebih muda okay. Okey, itu antara dua kategori untuk memastikan simptom-simptom kekurangan nutrien. Okey, seperti mana yang saya tunjukkan. Okey, daun yang kekurangan unsur nutrien ataupun tanaman pokok yang mempunyai kekurangan yang tidak mempunyai cukupin unsur nitrogen ini dia akan menunjukkan simptom daun tua berwarna kuning kehijauan. Namun jika diteruskan simptom itu ataupun uh, kekurangan itu berpanjangan dan berlarutan daun-daun tersebut akan bertukar menjadi warna kuning dan seterusnya akan layu dan mati. Okey. Selain itu, uh, pokok yang kekurangan uh, uh, uh, unsur nitrogen juga akan menghasilkan daun-daun yang lebih bersaiz kecil. Okey. Uh, jika saiz kecil jadi dia membantutkan proses fotosintesis, seterusnya dia akan mengelahkan pertumbuhan Tanaman dan juga pokok akan menjadi lemah dan terbantut. Okey, kalau berturusan dia akan turus akan menyebabkan uh, pokok tersebut atau tanaman tersebut boleh mati. Okey, selain itu, uh, okey kita sebagai uh, growers ataupun uh, tanaman ataupun seorang petani kita amat mementingkan hasil daripada yang tanaman yang kita tanam. Kan? Jadi kekurangan nitrogen amat amat mempengaruhi hasil dan akan mencacatkan hasil tanaman ataupun tumbuhan kita. Okey seterusnya saya terangkan pula unsur yang kedua yang agak uh, yang penting juga selepas nitrogen iaitu unsur yang dikenali sebagai uh, phosphorus. Okey apa itu phosphorus dan apa peranan phosphorus uh, bagi uh, tanaman kita? Okey Fosforus memainkan peranan juga merupakan komponen penting di dalam klorofil yang membantu seperti saya terangkan sama seperti nitrogen di dalam proses fotosintesis uh, namun fosforus membantu dalam pembentukan bunga dan juga penghasilan biji benih. penih okay. uh, Kemudian fosforus juga akan membantu dalam pembahagian dan juga perkembangan sel-sel yang terdapat di dalam uh, tumbuhan ataupun tanaman kita untuk terus tumbuh dengan sihat uh, ia juga wujud sebagai komponen di dalam membantu uh, di dalam asid nukleik ataupun DNA uh, bagi tujuan uh, pertumbuhan dan pembiakan tanaman okey yang paling penting kita selalu kaitkan fosforus dengan akar Okay. Selalu banyak kajian yang menunjukkan uh, fosforus membantu dalam meransam pertumbuhan akar Dan jika kekurangan fosforus itu dia akan turut memberi kesan kepada pertumbuhan dan perkembangan akar pokok Yang merupakan elemen ataupun uh, bahagian penting selain daripada bahagian daun Bagi memastikan pokok kita terus tumbuh dengan sehat okay. Dan apa uh, unsur yang tersedia yang selalu diserap oleh uh, yang diserap oleh uh, bahagian akar. Kita okay, selalu kita nampak dengar fosforus, fosforus kan hari ini uh, saya cakap saya uh, saya dikonsikan, yaitu dua unsur yang uh, apa yang penting uh, ataupun yang telah dicek, di di, di, di, di diuraikan oleh bantuan dengan bantuan mikro mikrob, -mikrob tentera-tentera kecil dalam tanah itu iaitu hidrogen uh, fosfate dan juga monohidrogen fosfate kan? dan perlu diingatkan kedua-dua unsur ini amat dipengaruhi oleh pH uh, untuk tanah dan juga mempengaruhi pH air okay, jika ke, apa, uh, kesimbangan pH tanah terganggu dia akan mempengaruhi kadar penyerepan nutrien, uh, unsur fosforus ini Okey, berikutnya uh, gambar tersebut menunjukkan simptom kekurangan fosforus. Okey, pertama uh, dia akan menunjukkan simptom pertumbuhan yang perlahan dan terbantut seperti saya terangkan fosforus membantu dalam proses fotosintesis. Tanpa ada komponen fosforus fotosintesis proses fotosintesis akan terganggu dan seterusnya akan mengganggu perkembangan dan pertumbuhan tanaman kita. Okey. Uh, Selain itu simptom utama sebelum uh, severe uh, simptom ataupun simptom yang teruk Daun uh, menunjukkan berwarna hijau bertukar berwarna hijau pekai kadang-kadang kita confused kenapa pokok kita tiba-tiba eh kenapa buang hijau pekat ni sihat ni aa, tidak itu adalah antara simptom-simptom awal yang menunjukkan kekurangan fosforus. tetapi jika berlarutan tanpa ada correction ataupun apa, apa, penambahbaikan nutrients yang kita lakukan aa, daun akan menunjukkan mula aa, menunjukkan aa, menghasilkan pigmen yang berwarna ungu ataupun yang berwarna purple dan seterusnya menyebabkan pokok akan mati Okey, uh, sumber seterusnya adalah Potasium Okey, uh, apa peranan Potasium? Potasium memang uh, banyak kajian menunjukkan Kekurangan Potasium akan menjerumus kepada Kadar tanaman kita untuk dijangkiti oleh sebarang penyakit Fungus dan juga bakteria serta virus Okey, jadi Potasium penting dalam memastikan meningkatkan ketahanan pokok Selain itu juga Uh, dia juga uh, sumber kekuatan uh, Untuk pokok itu Untuk terus tegak lurus diri Okey, Macam tu okay, sel, uh, Kemudian uh, Potasium juga terlibat dalam pergerakan Membantu pergerakan unsur-unsur uh, Nutrien yang lain Seperti yang saya senaraikan sebelum ni Iaitu unsur makro dan mikro Jadi tanpa potasium Unsur-unsur uh, ini tidak dapat bergerak Ataupun tidak tidak dapat diagihkan Tidak dapat disalurkan secara menurut ke, ke, Keseluruh tanaman Okey Uh, potasium memainkan peranan dalam pembentukan gula Okey, Selalunya kan buah-buah yang kita kekurangan Potasium buah dia kurang manis Okey, uh, Sebab apa? Uh, potasium tak ada Kurang potasium, gula pun kurang Dan uh, penghasilan kanji atau carbohydrate pun juga akan terganggu Okey. Potassium juga akan uh, uh, membantu dalam uh, menghasilkan ataupun uh, memastikan sistem akar yang terdapat dalam tanaman atau tumbuhan kita sentiasa dalam keadaan sihat Okey. Okey. unsur yang diserap oleh potassium, uh, oleh akar ialah dalam bentuk cation K plus Dan unsur ini turut sama seperti nitrogen fosforus dia amat, amat dipengaruhi oleh pH tanah Okey a uh, so Seterusnya adalah simptom kekurangan potassium seperti mana yang kita nampak uh, gambar di sebelah itu gambar daun uh, salad at uh, the okay uh, lettuce okey di sini dia menunjukkan uh, daun daun uh, salad yang menerima sumbur uh, unsur nutrien yang potassium yang cukup kemudian simptom awal potassium kita boleh nampak sisi uh, apa sisi uh, daun itu mula menunjukkan simptom-simptom awal sedikit kekuningan di hujung Hujung daun itu telah terbentuk dan jika uh, uh, tidak ada tindakan uh, rawatan yang diberikan maka simptom itu lebih jelas, uh, lebih severe, lebih teruk, okay uh, akan meningkat lebih menjadi lebih teruklah, okay dan uh, bila pada pakai uh, peringkat yang sangat advance ataupun uh, apa yang teruk uh, daun akan mula warna kuning tapi uh, kekuningan itu lebih uh, lebih terletak kepada pinggir-pinggir hujung daun. Okay. Uh, tanpa uh, kekurangan potassium juga akan menyebabkan tanaman mudah rebah, rebah dan mudah dijangkiti penyakit Dan hasil uh, dan kualiti uh, buah-buahan, uh, buah yang dihasilkan akan menurun uh, Dan kawasan seperti yang saya tunjukkan tadi, dia telah menunjukkan simptom seperti terbakar Ataupun lebih dikenali sebagai uh, necrosis dan jika berterusan aa, aa, Seperti saya sebutkan aa, Tumbuhan tidak dapat berdiri dengan tegak Dia mudah rebah okay? Dan seterusnya menyebabkan tanaman kita akan aa, mati okay. uh, uh, Itu sahaja penerangan untuk uh, Apa itu unsur-unsur uh, Tiga unsur penting yang kita selalu dengar Iaitu nitrogen, phosphorus dan potassium okay, Seterusnya saya beralih Apa itu baja kimia Okey baja kimia uh, uh, pertama diperbuat oh, ialah nama pembaja kimia kan kita buat uh, kita perbuat daripada campuran bahan bukan organik ataupun menggunakan bahan sintetik. Okey, tujuan utama pembajaan menggunakan bahan kimia adalah membekalkan ataupun menggantikan sumber nutrien yang telah digunakan ataupun yang diperlukan oleh tanaman. Uh, seperti kita kita perlu ingat ya, bila kita tanam pokok tu, uh, pokok itu akan mining ataupun dia akan lombong semua nutrien dia akan ambil semua nutrien yang ada dalam tanah ah uh, uh, untuk tumbu sarannya. Okey, kalau kita tidak menambah atau kita beri Ataupun kita ganti Sumbur-sumbur yang telah hilang Yang telah ambil Oleh tanaman tersebut Maka lama-lama Tanah kita akan menjadi Kurang subur dan sebagainya Okey Bila kita makan tumbuhan tersebut Jadi sumbur-sumbur nutrient itu Akan kembali kepada kita Ataupun kepada haiwan Ataupun manusia Okey sekitar ini berlainan Kalau kita lihat tapi kan doktor kenapa kat hutan kita tak perlu bagi baja? Ah okey, hutan cerita dia lain. Sebab hutan adalah satu sistem ekosistem yang sangat lengkap di mana uh, proses uh, penguraian dan sebagainya uh, dan pengambilan nutrien itu berlaku pada sangat yang uh, pada level yang sangat efisien. Okey, uh, dan tidak diganggu. Kalau uh, kita ganggu dia sistem dia ekosistem dia, maka pokok-pokok tersebut pun ataupun tumbuh-tumbuhan tersebut pun mula akan menunjukkan kesan-kesan dan um, uh, apa yang bukan sihat untuk uh, tanaman tersebut okey dan uh, kepuluhan baja ini uh, kenapa kita perlu bagi baja of course kita nak bagi pokok kita tu untuk terus subur terus sihat terus tumbuh dengan sihat dan yang paling penting kita nak hasilnya okey tanpa ada sumber nutrien yang mencukupi uh, dia tidak akan dapat memberikan hasil yang baik Okey, seterusnya Baja kimia terbentuk uh, di, Atau wujud uh, dalam tiga bentuk utama Iaitu yang paling popular Butiran ataupun Garnio uh, Selain itu dia ada juga Wujud dalam bentuk serbuk uh, Dan uh, Terkini kebanyakan kita suka pakai baja folia Ataupun baja cecair ataupun baja daun pun ada okay? Dan baja folia ini Atau baja daun ini Dia mengandungi banyak lebih komponen micronutrient Berbanding dengan makro okay? Dan selalunya baja folia diberi, aa, diberikan aa, untuk membantu aa, jika pokok itu telah menunjukkan sin sintem langkah pertama selalunya kita akan bagi baja folia dulu. Okey sebab dia lebih cepat untuk pen proses penyerapan berbanding dengan kaedah biasa. Okey. Yang keempat, kebanyakan uh, Baja sintetik ataupun Baja uh, kimia ini, dia memang Mengandungi bahan asid seperti Asid safrik dan asid hidroklorik yang sama-sama digunakan Dalam bantu untuk uh, Membentuk ataupun Mengekalkan komponen-komponen Komponen-komponen uh, Nutrient itu di dalam baja tersebut Butiran-butiran ataupun sebut-sebut baja tersebut okay. Disebabkan itu Tanpa pengurusan uh, Membentuk Beri baju kimia yang berterusan Tanpa kawalan Ataupun tanpa ada sebarang Penambahbaikan pada struktur tanah Ataupun tanah, dia akan menyebabkan pH tanah akan meningkat dan lama-lama pokok tidak akan dapat menyerap nutrien yang baik Okey, Kerana apa? Bila pH terlampau uh, asidik Dia akan mengganggu keisimbangan nutrien di dalam tanah Dan juga akar tidak dapat menyerap nutrien itu dengan baik Okey, uh, pH yang, uh, yang sesuai uh, kalau di Malaysia Ialah range untuk kebanyakan semua elemen hadir yang dapat di, uh, di, diambil oleh tanah adalah 5.5 hingga 6.5 Okey, jenis-jenis baja kimia. Okey, kita ada tiga jenis baja kimia yang selalu wujudlah di pasaran. Okey, yang pertama adalah baja tunggal. Baja tunggal ni nama pun tunggal kan. Jadi maksudnya dia wujud dalam satu unsur saja. Okey. Contohnya urea, uh, uh, triple super phosphate, okey, muriate of potash. Okey, ini semua wujud secara satu-satu saja. -satu okey, apa kelebihan uh, menggunakan baja ini? Baja ini Um, harganya lebih murah lagi di pasaran lebih murah dan kebanyakan ladang-ladang besar okey mengambil peluang ini untuk menggunakan baja-baja uh, uh, tunggal uh, untuk di, di, di diberi kepada tanaman mereka okey apa pula kelemahan bagi kalau kita menggunakan baja tunggal ini okey ke kelemahan dia ialah sukar menentukan keperluan nutriens okey bagi setiap unsur contohnya okay, kena like, apa apa setiap baju tersebut Seperti mana yang saya terangkan tadi Pokok kita perlukan unsur M, P dan K Jadi Kita perlu tentukan bagi setiap unsur tersebut Berapa, berapa, berapa okay, Kadar yang diperlukan Jadi banyak kerja okay, Kemudian dia memerlukan tenaga kerja yang tinggi Ialah sebab kita asingkan Pemberian baju tersebut Okey, namun pada keadaan-keadaan tertentu uh, pokok memang kita perlu bagi uh, berikan dalam uh, bentuk baja tunggal dan dicampurkan dengan baja sama ada baja kompaun. Uh, Okey. Seterusnya baja campuran, baja campuran ini ialah dengan mencampurkan baja-baja tunggal tersebut okey secara fizikal uh, dengan uh, dengan kehadiran dua ataupun lebih uh, unsur uh, uh, nutrien yang diperlukan uh, dan kena uh, baja campuran ini uh, lebih mudah digunakan sekali uh, sekali guna je sekali uh, application dia secara uh, uh, sekali saja tanpa membanding uh, dengan baja tunggal yang kena bagi Secara asing berasingan Dan dia tidak uh, memerlukan uh, Tenaga kerja yang uh, tinggi Selain it, namun kelemahan dia Ialah campuran antara unsur Kadang-kadang tidak sekata okay, Contohnya kita campur N PNK namun campuran kita tu Tidak sebati kita ingat sebati So bila kita apply pada tanaman uh, Maksudnya ada kekurangan unsur uh, Ada unsur yang tidak uh, pada Kadar yang uh, diperlukan Ada yang unsur terlebih Uh, daripada yang uh, diperlukan. Okey, sebab apa? Sebab campuran itu tidak sepati. Okey, kemudian yang ketiga adalah baja sebatian Ataupun compound fertilizer. Okey, uh, selalunya baja ini terdiri lebih daripada dua atau tiga unsur. Okey, dan dia dicampurkan secara kimia. Okey, yang menggunakan bahan asas seperti ammonia, garam amonia fosfat, urea, sulfur dan juga kalium. Okey kelebihan baja ini dia mudah digunakan sekali je kita apply terus dapat semua unsur uh, nutrien yang dia perlukan dan kandungan unsur nutrien lebih seimbang maksudnya kita tahu okey berapa unsur setiap unsur tu kita tahu berapa kandungan dia Kita okay, tak payah teka-teki dan memang uh, tepat dah memang tetap uh, kadar dia tu cuma kelemahan dia ialah uh, baja ini agak tinggi harga dia di pasaran berbanding uh, dua jenis baja tadi Iaitu baja tunggal dan juga baja campuran Oke. Okay. Kemudian saya terangkan sember sedikit maklumat penting yang kita perlu faham jika kita perlu uh, kita nak beli baja. Okey, selalunya kita pergi kedai uh, kedai, -kedai uh, pertanian kan. Uh, jadi kita tengok ada baja 16 16 16. Apa itu 16 16 16? Orang cakap, "Apa ni Cik? Cik 16 16 16 je untuk daun." Apa benda? Apa apa yang uh, represent atau mewakilkan nilai 16 16 16 ataupun 12 12 17. Okey, seperti dalam gambar ini apa yang mewakilkan uh, nilai angka 15, 15, 15 tersebut Okey Okey, Seperti mana yang saya terangkan, N dan merupakan sumber yang diperlukan dalam kuantiti yang banyak Jadi kebanyakan baja memang menggariskan atau meletakkan N dan P dan potassium sebagai satu coding lah utama Sebagai kita pembeli untuk memahami berapa kandungan baja yang ada pada kandungan Baja tersebut, bungkisan baja tersebut Okey, Contohnya 15, 15, 15 bermaksud uh, Kandungan baja yang Terdapat dalam uh, baja tersebut Ialah 15% Nitrogen, 15% fosforus uh, dan juga 15 patus kalium ataupun potassium. Ingat ya, 15 yang pertama itu dia merujuk kepada nitrogen. Yang 15 kedua itu merujuk kepada fosforus uh, dan yang ketiga merujuk kepada kalium. Ha, jangan tertukar pula. Ni kalau 15 15 15 senang kita nak faham. Kalau satgi dia datang 3 14 20 ha dah tertukar-tukar. So kita penting kita faham kedudukan uh, turutan unsur tersebut lagi memudahkan kita untuk mengira kadar baja yang diperlukan ha, Macam kalau kita tanam bunga kat rumah Salamnya kita ikut je aa, arahan yang telah ditetapkan pada buku baja tersebut Tapi bagi aa, tanaman yang secara komersial Secara besar-besaran, ladang sayur, kebun sayur, ladang durian dan sebagainya Akan ada pegawai ataupun aa, pekerja yang akan mengira berpandukan ratio baja yang ditetapkan Dinyatakan pada Bungkusan aa, Baja aa, ya, Bungkusan Guni baja Ataupun aa, Baja yang Hendak dibeli Okey Contoh saya berikan Ialah Jika berat bunyi Perat kesuruhan baja tersebut adalah 100 kg ini menunjukkan atau bermaksud di dalam baja tersebut hadir sebanyak 15 kg nitrogen, 15 kg fosforus dan 15 kg potassium yang mewakili kesuruhan nutrien adalah sebanyak 45 kg. Okey 45 kg saja yang mewakili unsur-unsur nutrien. Yang selebih daripada 45 itu apa dia? Bahan-bahan dengan -bahan yang dicampur, contohnya bahan-bahan asid tadi yang dicampur untuk memastikan keseimbangan, pengekalan uh, dan ketahanan baja tersebut. Uh, Okey, sebab apa? Yalah, kita hasilkan baja baja kimia ni, uh, kita nak simpan lama kadang berapa bulan, berapa tahun kadang-kadang kan buat stok. So uh, Inilah kewujudan bahan-bahan Bahan-bahan lengai itu Bagi membantu uh, baja itu Terus, uh, uh, terus kekal Nutri itu kekal Tahan uh, Dan uh masih ada uh, elemen-elemen imunutrin Yang diperlukan Okey makluman ini Yang sa saya tunjukkan ini Mungkin um, Seperti saya cakap tadi uh, Bagi uh, uh, Kita growers Ataupun uh, Tanam bunga Kat rumah Apa semua Mungkin kita rasa Okey tak apa Kita ikut jarahan Okey Contohnya 12-12-12 17 uh, Okey kita kata uh, Satu sudu uh, Baja Satu sudu kecil Baja seminggu sekali ha. Kita mudah Tapi kalau untuk tanaman Ataupun keluasan tanaman Yang sangat besar Pengiraan keperluan nutrien berdasarkan rasio yang telah ditetapkan itu amat-amat penting bagi memastikan kita dapat membekalkan sumber nutrien yang diperlukan oleh tanaman Okey, uh, perlu diingatkan juga di sini bahawa uh, nutrients, keseimbangan nutrients sangat penting. Okey, uh, jika nama nama hukum dia dalam bahasa Inggeris, Libid Law. Okey, kalau satu nutrien kurang, dia akan mempengaruhi kadar, uh, dia akan juga mengganggu penghasilan hasil yang baik. Okey, so kita perlu seimbang kehadiran semua nutrien termasuk makro dan juga micronutrients. Okey. Okey, baju kimia di sini saya senaraikan baju kimia yang popular di pasaran Serta kegunaannya secara general ya Okey, kita tak boleh nak pergi pada secara, secara spesifik okey? Uh, sebab nanti ada orang guna baju ni, boleh je guna okey? tapi kita bagi secara general Apa kegunaan baju-baju kimia tersebut Okey, yang pertama MPK green okey, kita panggil dia MPK green Sebab apa? Senang sebab warna dia memang warna hijau kan So, kita panggil dia MPK green Okey, MPK green ini dia punya kadar kadalah 15 15 15. Okey dan selalunya uh, dia merujuk ataupun dikenali sebagai baja daun. Dan memang kalau kita baca uh, instruction kepada eh uh, baja tersebut kalau kita beli di kedai-kedai baja ataupun kedai-kedai pertanian memang dia kata okey sesuai digunakan untuk uh, uh, untuk pokok-pokok ataupun daun-daun tanaman berdaun okey selain itu juga tidak perlu kita tak boleh lupakan juga uh, sebelum uh, macam pokok tanaman berbuah ke apa kan kita perlu beri juga baja MPK Green ini untuk memastikan ataupun uh, MPK 15 15 ini untuk pertumbuhan a uh, peringkat awal iaitu pada uh, memastikan per, uh, peringkat awal iaitu peringkat vegetatif, ok, tumbuh dengan sihat sebelum kita uh, kenalkan produk dengan baja yang lain ataupun baja yang kita uh, uh, kita nak galakkan bagi proses penghubungaan ataupun uh, untuk pembentukan buah Okey. Next ha MPK blue. Ha kenapa dia MPK biru? Ha sebab memang warna dia biru kan. So senang orang panggil MPK blue. blue. Okey, kandungan ratio MPK blue ini ialah 12 12 17. Kadang-kadang dia ada juga penambahan elemen yang lain. Dua, contohnya dua di sini merujuk kepada sulfur. Okey dan juga trace Trace element T itu merujuk kepada trace element Ataupun unsur-unsur surih dalam bahasa Melayunya Okey, apa itu trace element Ataupun unsur-unsur surih Dia adalah komponen uh, micro element uh, Okey, element mikro Yang tadi ada beberapa tadi Tujuh ke lapan tadi uh, Okey, feram, nickel uh, Apa molibdenum, magnesium. Okey, unsur-unsur tersebut juga turut diberi aa, dan dimasukkan bersama di dalam baja ah MPK blue ini. Okey, perlu diingatkan seperti saya terangkan tadi, kedudukan aa, simbol aa, 12 12 17 itu dan dua di belakangnya merujuk kepada dua, 12 nitrogen, 12 phosphorus 17, ah potassium dan dua kadang-kadang adalah sulfur dan kadang-kadang magnesium oxide. Okey. Dia bergantung kepada jenama baja yang kita gunakan. Okey, contoh baja ni yang dijual oleh syarikat ini dia nyatakan berapa gram untuk kita berikan kepada tanaman sebagai guidance ataupun penunjuk arah kepada kita bagi cara kaedah untuk kita gunakan Okey, dia juga baja ini dikenali sebagai udai baja buah, baja bunga kerana dia mengandungi unsur K yang tinggi di mana diperlukan untuk pembentukan buah dan pembentukan bunga ok sesuai diberikan bagi tanaman berbuah dan tanaman hiasan. Okey, seterusnya adalah baja, kita panggil dia baja lepas perlahan ataupun dalam uh, lebih dikenali sebagai slow release fertilizer. Orang kampung saya panggil slow release fertilizer. Okey. Okey, uh, yang paling popular selalunya Osmocote ni dan juga Koki ni kita selalu bagi Koki ni, de Koki ni, de ni dekat baja dekat pokok teratai, pokok-pokok tanaman yang air. Okey. Osmocod ini aa, di, diberi Kepada tanaman-tanaman yang berinjak. Ataupun coating Yang membantu dalam so, uh, Baja akan jadi run off Ataupun dia akan uh, larut resap ke dalam uh, tanah Jadi uh, Baja slow release ini Pentingnya ialah dia Mampu mengekalkan nutrients Yang kita cuba bagi pada tanaman Dalam uh, kekal lebih lama Berbanding dengan baja-baji yang lain Okey, uh, di sini saya senaraikan prinsip asas pengurusan nutrien tanaman Okey, seperti mana yang kita tahu bila kita sebut pasal baju kimia ni Macam semua orang kata, uh, tak bagus apa semua kan Tapi jika kita uruskan atau gunakan uh, dengan keadaan yang betul uh, Kita dapat mengelakkan ataupun mengurangkan uh, kesan-kesan baju-baju kimia ni Namun baju kimia kan, dia memang akan ada kesan kepada manusia dan juga kepada alam sekitar Tapi pengurusan, uh, pemberian ataupun pengurusan untuk kita uh, uh, pemberian uh, nutrient tanaman itu menggunakan baja kimia perlu dititik beratkan supaya kita tidak uh, terus uh, orang panggil apa memberi kesan kepada alam sekitar dan seterusnya kepada manusia dan haiwan. Okey apa yang pertama ini yang telah digariskan oleh sustainable goal development uh, di bawah uh, bahagian uh, baja. Jadi apa yang penting ialah sumber baja yang sesuai. Kita tahu kita nak guna baja apa, kita mesti uh, tahu dan kita mesti uh, faham. Kita perlu dapatkan baju sumber baju yang sesuai Okey, contohnya kita nak tanam pokok kangkung ha. Baja yang sesuai adalah contohnya tadi baja NPK 15 15. Okey. Ah kalau buah baja teruk, pokok baja ter pokok terung ha mungkin baja yang sesuai ialah NPK ah 12 12 17. Ah seperti mana yang saya terangkan tadi. Jadi kita perlu pilih baja yang sesuai supaya kita memastikan nutrien yang diperlukan oleh pokok tersebut dapat diambil oleh pokok. Kalau kita tak gunakan baja yang sesuai maka kita telah membazirkan duit dan juga telah membazirkan Kemudian secara tidak langsung kita juga meningkatkan kadar pencemaran pada alam sekitar. Okey. Yang kedua, baca menggunakan kadar baca yang tepat. Ha, sebab itu saya Uh, uh, uh, terangkan tadi kita perlu tahu maksud uh, ratio yang telah ditetapkan pada guli diberi kepada bahagian ataupun kawasan yang tepat okey kalau baju folia janganlah kita sembuh dekat tanah pula kita sembuhlah di folia kan tak adahlah kita membazir okey kita perlu beri pada kawasan yang tepat okey jangan uh, apa contohnya kebanyakan kadang-kadang pemberian baja ini akan saya terangkan aa, kemudian pada slide dan aa, ada sisi aa, video rakaman yang akan ditunjukkan ok so kita perlu pastikan aa, kawasan yang memerlukan contohnya aa, kita tanam pokok kelapa kelapa mata ke apa, ada kawasan daun dia sehat, kita dah nampak simptom apa eh, tak nampak sehat je, hijau dan sebagainya, tapi ada kawasan kelapa yang mempunyai simptom-simptom yang menunjukkan kurang, kekurangan nutrient, jadi kita perlu lebihkan penggunaan baja di kawasan yang mungkin sistem bukannya kita menyuruh menggunakan pada kadar yang sama pada keseluruhan kawasan. Okey, ini yang masalahnya jika kita tidak faham bagaimana untuk pengiraan baja Okey, sebab kalau dia betul-betul bergantung kepada keperluan yang diperlukan oleh tanaman. Okey, yang keempat Baja diberikan pada masa yang diperlukan. Okey, ini pun kita perlu teknot. Okey. Contohnya aa, apa sawi kita perlu bagi selepas 14 hari selepas ditanam. Ah janganlah kita bagi 7 7 hari selepas tanam. Kadang-kadang sawi itu baru nak aa, apa nak stabil, nak apa akar baru nak tumbuh. Tiba-tiba dapat baja, so dia tak boleh nak take up the, tak boleh ambil nutrien itu dengan efisien. So dah aa, apa, orang panggil apa rugi baja kita tersebut kan. Ha, jadi 4R, right source, right rate, right place. And right time Kita kena ingat selalu 4 ni Bagi memastikan kita menjaga kelas Kelastarian uh, Menjamin kelas kelastarian penggunaan baja itu sendiri Dan juga kelas kelastarian alam sekitar Okey Faktor yang mempengaruhi Kadar baja Okey ada beberapa faktor uh, Yang saya senaraikan ini Ada banyak faktor sebenarnya Tapi ini antara faktor-faktor yang penting Okey iaitu jenis tanaman Memang Haa uh, jenis tanaman yang berbeza, memerlukan amount ataupun kadar baja, baja yang berbeza ok, jangka masa pengeluaran, contohnya tanaman singkat seperti sayur-sayuran um, kadar uh, baja yang diperlukan adalah rendah ataupun uh, has, uh, pemberian baja itu sebut pada awal penanaman, mungkin 14 hari selepas tanam, berbanding kepada tanaman-tanaman yang mempunyai jangka masa yang lebih panjang, contohnya kelapa kelapa sawit, getah dan sebagainya dan juga uh, bergantung kepada jumlah yang diperlukan jenis, sama ada kita nak menghasilkan jenis daun, akar ataupun buah si rhizome dan sebagainya dan juga uh, dengan bantuan kalau macam kelapa sawit tu kita ada uh, pokok kekacang untuk membekalkan nitrogen so kita akan kurangkan uh, uh, penggunaan baja nitrogen uh, baja kimia nitrogen kerana kita dah ada sumber daripada legume scrub ini untuk membekalkan sumber nitrogen tersebut Okey, uh, uh, uh, faktor yang kedua yang pengaruhi kadar baja ialah pH tanah kita pasti kita mesti perlu memastikan baja tanah kita berada pada pH yang sesuai bagi memastikan kalau kita memberi uh, kandungan baja tersebut baja itu akan diserap dengan efisien. Kalau kita tak ada keseimbangan pH yang sesuai, maka kita letak satu baja pun uh, akan tidak akan mampu untuk menyerap unsur tersebut. Okay, jadi kita perlu pastikan unsur uh, pH, kandungan tanah uh, pH uh, agar memastikan uh, penyerapan nutrien itu lebih baik okay, Macam mana kita nak tentukan pH? Uh, paling mudah kita boleh guna kertas litmus paper yang kita boleh beli daripada Shopee lah uh, Ikut je instruction dia so kita tahu dah berapa bacaan pH Yang kedua kita boleh beli apa uh, portable ph meter uh, pun ada jual tu di Shopee ke di Lazada ke di kedai-kedai pertanian ke pun ada jual juga okay, uh, itu memang kita perlukan uh, sedikit uh, kerja lah maksudnya langkah contohnya ambil sampel tanah secara random kemudian dibancur dengan air uh, selama berapa dikoncang dan kemudian baru diukur bacaan ph tersebut ok yang ketiga kita boleh hantar Uh, ini saya sarankanlah kepada uh, penanaman uh, petani yang berskala besar okey uh, sebelum kita melakukan penanaman ke apa semua kita perlu pastikan uh, kadar baja uh, uh, orang panggil Uh, kandungan nutrien yang terdapat dalam tanah, okay status kandungan nutrien yang terdapat dalam tanah sebelum kita melu, uh, kadar uh, pH, okay sebelum kita memulakan proses penanaman supaya uh, ini boleh menjadi garis panduan pada kita berapa kandungan baja yang diperlukan, okay untuk tumbuh seram pokok kita, okay. Uh, uh, Okay, kemudian kandungan unsur-unsur Nutrien dalam tanah juga yang, uh, Amat mempengaruhi kadar penga, uh, Mempengaruhi kadar baja Contohnya kita baru buka kawasan tanah So kita uh, Memang kawasan tanah yang baru buka selanjutnya Subur, so jadi kita tidak perlu beri Banyak uh, kandungan baja di situ Tak perlu tabur baja banyak-banyak pun Sebab apa? Nutrien-nutrien dalam tanah uh, Daripada proses perukutan Macam-macam uh, uh, proses Lagi yang berlaku kan Mineralization dan sebagainya so semua nutrien uh, tersedia dalam tanah. Jadi hanya tinggal pokok kita untuk uh, ambil saja nutrien, nutrien tersebut. Tapi jika kita terus melakukan penanaman pada tanah tersebut, maka unsur-unsur uh, uh, nutrien ini akan, akan terus uh, dilombong oleh tanaman ataupun akan terus uh, hilang. Jadi kita perlu tambah uh, baja, okay, untuk memastikan pokok kita menerima nutrien yang sepatutnya. Uh, kemudian kandungan bahan organik dalam tanah. Okay, ini perlu kita ingat juga kandungan na organik juga akan mempengaruhi keada pH. Kalau kurang, pH pun akan jadi lebih asidik, okey. Tanah Malaysia memang agak asidik, so kita perlu pastikan keadaan pH tanah itu dalam keadaan yang uh, sesuai. Okey kandungan bahan organik dalam tanah ni kita boleh tambah contohnya kompos okay, sisa-sisa daun-daun reput. Okey, Apa yang pentingnya selain daripada dia menguraikan dan membebaskan nutrien-nutrien unsur-unsur nutrien aa, apa, unsur -unsur yang kita perlukan dia juga akan menggalakkan aa, apa, membiarkan makrob makrob ataupun tentera-tentera kecil makrob ni yang membantu dalam penguraian nutrien. Okey, Seperti saya cakap tadi, kalau makrob tu tak hujud dalam tanah pun Baja yang kita bagi tidak akan ada penukaran ataupun daripada baju, contohnya baju MPK diberi, dia tidak dapat ditukar kepada unsur amonia yang diperlukan oleh tanaman, yang boleh diserap oleh akar. Siapa yang bertugas untuk penukaran tu Bakteria-bakteria yang terdapat dalam tanah. merekalah yang bekerja yang membantu menguraikan unsur-unsur bahan-bahan dalam baja tersebut. Untuk memastikan unsur uh, Nutrien uh, Tersedia dalam tanah itu Boleh diangkat Ataupun boleh diserap oleh Akar tumbuhan uh, Jika tidak ditukar dalam bentuk Yang diserap akar tumbuhan Tak tak boleh pun uh, Maksudnya tak akan diterima pun oleh uh, Pokok kita uh, Jadi kita perlukan juga Bahan-bahan organik ni Untuk memperkayakan tanah-tanah kita tu Okey Dan juga dia bergantung kepada jenis tanah Kat Malaysia kita ada jenis Bridge apa, Mineral apa, Gambut So itu semua aa, Memainkan peranan penting Okay next, kadar baja kimia yang disyorkan Okay, di sini saya senaraikan secara ringkas ya Sebab saya tak dapat nak masukkan semua benda uh, Semua jenis tanaman Dan semua ini kita boleh perolehi Daripada Jabatan uh, Pertanian Malaysia Okay, seperti uh, kobis uh, Terbahagi pada dua jenis Tanah mineral, uh, tanah beris So, kadar baja dia yang uh, Yang dikadar, yang dicadangkan ataupun yang disyorkan Adalah berbeza uh, Contohnya, 1.5 tan untuk tanah mineral per hektar Dan diberi kepada pada selepas 14 hari selepas tanam untuk kobis. Okey, kemudian pada 35 dan 45 hari selepas tanam kita akan bagi pula NPK 12, 12 12 17. Okey, sebanyak 1.5 hektar juga. Okey, dan seterusnya juga bagi tanaman yang lain uh, seperti mana yang uh, pihak tuan dan puan boleh rujuk di dalam <coughs> slaid pembentangan ini. Okey. Okey, seterusnya saya akan pergi kepada kaedah pembajaan baja kaedah pembajaan. Okey, yang pertama ialah kaedah taburan. Ini kaedah yang paling mudah dan kita boleh uh, uh, apa orang panggil uh, gunakan dia ataupun uh, aplikasikan dia sebelum ataupun selepas tanam. Namun, jika kita beri kepada apa uh, kaedah taburat ini selepas kita ada tanaman di dalam kawasan tanaman kita itu kadang-kadang dia memberi kesan kepada daun-daun muda aa, yang baru tumbuh kerana apa sebab kandungan baju kimia kita itu mengandungi kandungan asid seperti saya nyatakan tadi so kandungan aa, dia akan menyebabkan daun-daun muda ini lebih cepat terbakar dan dia akan rosak aa, bila dia rosak kita dah kehilangan-kilang fotosintesis kita kan jadi fotosintesis kita akan terganggu ok sama juga kita tidak digalakkan untuk tabur aa, ataupun beri baju kita pada ber, berdekatan dengan pangkal pokok ok sebab apa? Ia juga akan uh, memberi kesan kepada uh, pangkal pokok Next Okay, keliling Okay, uh, uh, baca tanaman sesuai diberikan uh, pada uh, keliling pokok Berdasarkan canopy size canopy pokok Terutama kepada pokok-pokok uh, tumbuhan, buah-buahan Okay jalur sisi okey, baja diletakkan di sebelah tanaman yang sedang berbesar, yang membesar iaitu yang kita tanam secara baris dan sesuai diberi kepada tanaman berbaris ataupun berjunjung ataupun pokok-pokok besar yang uh, ditanam secara berbaris Okey, uh, kita boleh lihat uh, video rakaman yang saya telah sediakan bertemu kembali kali ini saya akan tunjukkan aa, bagaimana kaedah untuk kita aa, memberi pembajaan kimia aa, iaitu menggunakan baja granul. Okey di sini saya menggunakan baja granul MPK 15 15 15 ataupun lebih dikenali sebagai MPK green. Okey Mungkin uh, di dalam slide saya sudah terangkan apa itu MPK Green Okey, MPK Green uh, digunakan uh, terutama pada peringkat vegetatif seperti pokok lemon ini bagi kita uh, meningkatkan bilangan uh, pertumbuhan dan juga daun tanaman tersebut Okey, okey. Bagaimana kita nak uh, melakukan pembejaan bagi baja uh, granule ini Pertama sekali kita kena pastikan bahawa kawasan Uh, di bawah permukaan pokok ini dibersihkan dan tanah tersebut digemburkan Kenapa proses ini perlu dilakukan selain daripada kita boleh uh, membuang apa uh, rumput yang tidak uh, perlu di kawasan uh, pokok kita ini kita juga boleh membantu bagi uh, pengula, membantu pengudaraan oksigen ke dalam tanah. Okey, Se selepas uh, kaedah penggemburan ialah kita dengan menggembur kawasan menggembur kawasan tanah di sekeliling uh, pokok. Okey, perlu diingatkan Baja perlu diberi bergantung kepada saiz kanopi pokok Kenapa? Kerana dia akan membantu penyerapan dan kebanyakan akar rambut berada pada bergantung kepada saiz kanopi pokok Okey, Perlu diingat, diingatkan akar mempunyai dua jenis iaitu akar tunjang dan akar rambut Akar tunjang bertindak sebagai sistem uh, untuk memastikan pokok ini teguh dan tidak mudah tumbang okey menyokong pertumbuhan pokok tersebut manakala akar rambut membantu dalam penyerapan nutrien air dan sebagainya yang perlu diperlukan oleh uh, pokok tersebut okey oleh yang demikian kita perlu bagi baja granule seperti ini uh, digalakkan uh, kita mengorek salur okey sebelum kita menabur Uh, uh, bajet tersebut pada pokok mengikut saiz kenopi pokok seperti mana yang saya terangkan tadi. Okey, kenapa kita perlu mengorek salur ini? Ini bagi mengelakkan berakunya uh, kadar larut resap uh, bajet tersebut. Apabila berakunya uh, hujan yang kerap dan juga kadar penyiraman air yang banyak. Okey, dia membantu mengurangkan kadar larut resap uh, dengan pantas. Okey, dengan melakukan uh, Salur tanah pada permukaan tanah dia akan membantu uh, menahan baja tersebut daripada berlakunya proses larut resap yang pantas dan memastikan akar dapat menyerap baja tersebut uh, untuk kegunaan pokok. Uh, yang yang seperti mana yang uh, mereka perlukan Okey, okay, kaedah untuk menabur baja Bilangan ataupun kuantiti baja yang uh, diperlukan adalah bergantung kepada kadar uh, rekomendasi yang telah ditetapkan Okey, banyak keadaan uh, kadar rekomendasi yang kita boleh rujuk uh, dengan pihak Jabatan Pertanian dan juga dan juga buku-buku setiap gene-gene uh, ilmiah yang terdapat uh, dalam uh, talian ataupun online yang kita boleh rujuk kadar uh, baja yang diperlukan untuk tanaman kita. Okey selain itu juga jumlah kuantiti baja juga bergantung kepada luas kawasan tanaman tersebut. Uh, saya turut sertakan di dalam uh, pembentangan saya bagaimana pengiraan jumlah kadar baja yang bersesuaian bergantung kepada luas uh, saiz tanaman dan juga uh, saiz pasu yang kita gunakan Okey, begini cara kita untuk tabur baja ialah kita dengan mengambil jumlah kadar baja yang diperlukan dan kita tabur di kawasan salur tanah uh, aren menyubur. Okay. Dengan menabur baja di seluruh ini, kita juga turut membantu pertumbuhan sarang akar, okey, secara meluas, okey, tidak tertumpu kepada sesuatu kawasan saja. Contohnya kalau kita membuat hanya satu poket uh, di kawasan ini dan kita meletakkan baja tersebut di kawasan ini saja, maka akar akan tertumpu ke kawasan tersebut saja. Kita tidak mahu situasi itu berlaku. Bagi kaedah keadaan pokok ini jadi so kita ingin memastikan pokok ini uh, Akang tumbuh secara merebak dan menimbul Kaedah ini adalah yang paling sesuai Dengan menabur baja pada, pada salur tanah yang telah kita lakukan ya. okay, Secara sekening tanaman ini okay. Secara sekening tanaman ini ini memang akan membantu, ya sangat-sangat membantu dalam pertumbuhan-pertumbuhan akas secara berulang. Okey, selepas selesai kita menabur baja kita di sini, pokok kita digalakkan untuk menutup semula salur tanah yang kita uh, lakukan kita buat uh, semasa kita untuk menabur uh, baja tersebut. Okey, bagaimana okay, saya terangkan ini dapat membantu mengurangkan. Kadar larut resah Ataupun kehilangan baja dengan pantas Yang disebabkan oleh hujan Ataupun siraman yang kita lakukan Okay, kali ini saya akan tunjukkan Bagaimana kita nak memberi baja Jika tanaman kita ditanam Seperti berbaris begini Okay, okay. apa yang kita perlu lakukan Ialah kita juga akan menggunakan Kaedah pembajaan berbual ber Mengikut baris tanaman tersebut okay. Seperti tanaman kangkung ini Kita akan membuat alur uh, Untuk kita letakkan baja di antara baris tanaman tersebut okay. Contohnya seperti ini Mulakan dengan uh, mengorek sedikit Membuat tanah dan membuat alur okay. Bagi memudahkan kita melakukan proses untuk menabur baja Okey Okey Okey setelah alur dibuat, marilah kemudian kita akan menabur uh, baja uh, yang kita perlukan uh, bagi tanaman ini. Okey, seperti mana yang saya sebut sama seperti pokok lemon tadi, uh, baja uh, bagi tanaman kangkung baja yang paling sesuai ialah baja MPK Green 15, 15, 15 kerana dia membantu untuk pembesaran daun-daun. Okey, kemudian kita akan tabur. Ini adalah baja MPK Green. Kita akan tabur pada... Uh, kawasan alur tersebut Di antara baris tanaman Jadi pokok tersebut akan berkongsi uh, Jumlah baja yang ditabur Pada alur yang telah dibuat ini okay, Di antara baris satu Dan juga baris yang kedua Okey, Kemudian jangan lupa Selepas kita menabur Sama seperti per, uh, kaedah yang saya tunjukkan sebelum ini Kita perlu menutup semula alur tersebut Dengan tanah Bagi mengelakkan Daripada baja kita terdedah Pada siraman Dan juga kadar hujan yang tinggi Ini dapat membantu Dari baja tersebut Akan bertahan lebih lama Di dalam tanah Dan tidak mudah untuk larut resap okay. Disebabkan oleh Siraman dan juga hujan yang uh, berlaku. Okey, itu sahaja. Okey, okey. Yang seterusnya adalah keeda pembacaan uh, berpoket Okey. Uh, kaedah perbanjaan berpoket ialah uh, dilakukan uh, dengan baja diletakkan secara bertumpuk-tumpuk Iaitu di dalam lubang kemudian ditimbus Okey Seperti sama juga yang saya terangkan uh, di dalam uh, video rakaman tersebut tadi Ini sangat-sangat membantu dari mengelakkan baja kita mudah untuk uh, run off ataupun leach up Ataupun dilarut Okey Kemudian uh, yang terakhir ialah Uh, pembajaan secara folia okay. uh, folia ataupun baja daun ini memang akan nama pun baja daun kan disembuh pada permukaan daun selalunya baja folia yang dibekalkan ini uh, mengandungi lebih banyak unsur mikro, micronutrients uh, berbanding kepada macronutrients dan baja folia ini juga antara baja uh, yang paling awal digunakan ataupun yang paling uh, cepat digunakan uh, untuk membantu jika pokok-pokok kita telah menunjukkan simptom-simptom uh, kekurangan. So sebaiknya jika pokok dah tunjuk situ kekurangan, kita bagi dulu baju folia dan baru kita apply baju granule ataupun baju yang lain-lain okay. kerana kadar penyerapan baju folia lebih pantas bagi membantu daripada pokok, kita terus uh, berterusan dengan uh, keadaan kekurangan uh, nitrogen tersebut. Okey, Di sini juga saya bekalkan dengan uh, video rakam Ok, bertemu kembali. Kali ini saya akan terangkan kepentingan ataupun cara penggunaan baja folia. Ok, apa itu baja folia? Baja folia adalah baja yang diberi kepada uh, permukaan uh, daun okay, uh, bagi membantu penyerapan nutriens. Okay, Unsur-unsur selalunya yang terdapat di dalam baja folia adalah terdiri daripada mikro dan juga makronutrient dan juga dan juga micronutrients di mana kedua-dua uh, jenis golongan uh, kategori nutrient ini amat-amat diperlukan bagi membantu pertumbuhan tumbesaran uh, tanaman kita. Okey, kenapa kita memilih baja Folia? Baja Folia merupakan salah satu kaedah pembajaan yang mempercepat dan kadar penyapuan yukin kerana disembuh pada permukaan. dilakukan badge poll bon ya. Apa uh, nas krena? Ya. Ah, uh, yang biar ber Kemenuhuk uh, pikiran disarankan. Baja folia ini saya ingin menerangkan uh, kenapa kita perlu menyembur baja folia pada terutama fokusnya di bawah permukaan daun. Okay, seperti mana yang saya terangkan tadi, kita perlu menyembur baja folia pada waktu, waktu pagi kerana yang yang somat pada waktu pagi sangat aktif ke okay, dalam melakukan proses kan serapan ataupun sejatan uh, air lebih pantas berlaku berbanding jika kita menyembur di bawah permukaan daun okey oleh itu disarankan penyemburan baja foliar dilakukan lebih teruk kepada uh, bawah permukaan daun tetapi selain itu juga kita boleh pastikan kita perlu menyembur kepada keseluruhan uh, daun tersebut bagi Memastikan kadar penyerapan baja folat itu secara efisien. Okey, okey, bagaimana kita boleh mana kita hanya perlu sembur saja. Okey, di sini ada dak semburan dan pastikan kita menggunakan penyembur dengan kadar semburan yang sangat halus. Okey, ini dapat membantu okey penyerapan baja itu dengan lebih baik pada permukaan daun berbanding kalau kita menggunakan semburan ataupun Uh, uh, yang mempunyai butiran air yang sangat besar. Okey, ini uh, dapat mengurangkan kadar apa, kehilangan baja tersebut. Okey, okay. kita perlu menyemboh secara menyeluruh bagi memastikan bahawa uh, tanaman ini uh, akan menerima kadar baja folia ataupun baja yang diperlukan dengan uh, secukup. Okay. Selesai. Cik. Okey, eh uh, saya rasa saya uh, ke slide pembentangan yang uh, yang terakhir iaitu uh, kesan penggunaan baja kimia tanpa kawalan. Okey, seperti mana juga saya ada sentuh sedikit. Baja kimia ini eh uh, kimia ataupun baja sintetik ini sedikit sebanyak jika tanpa menggunakan dengan lestari dia akan memberi kesan bukan hanya kepada environment ataupun uh, alam sekitar tetapi juga kepada manusia dan juga uh, haiwan. Jadi, eh uh, penggunaan secara lestari itu penting okey bagi memastikan ti kita tidak terus menyumbang kepada kesan pada alam sekitar dan juga manusia. Okey, kesan pertama ialah penggunaan tanpa kawalan ataupun berterusan atau tanpa penggunaan baja yang tepat aa, dan yang seperti saya terangkan empat R tadi dia akan menyebakkan tanah kita akan lebih berasid dan jadi mampat. Okey, jadi tidak subur, tanah mati dan tidak subur. Okey, jadi kita perlu lakukan rawatan dan sebagainya dengan menambah Uh, bahan-bahan organik, kompos dan sebagainya adalah membantu memeriahkan balik dan memperkayakan balik tanah uh, kita supaya uh, lebih mudah unsur-unsur uh, nitrogen itu dapat diserap oleh tanaman kemudian baja juga, baja kimia ini juga diturut okay, uh, secara tidak langsung menyumbang kepada pencemaran udara terutama nitrogen kerana nitrogen juga dapat dibebaskan melalui udara okay. dan dia juga menyumbang kepada kadar uh, tingginya logam berat tanah perlu diingatkan juga pokok ataupun tanaman yang kita tanam dia tidak dapat memilih antara logam apa nutrien yang diperlukan ataupun logam berat dia akan absorb dia akan serap semua benda nutrien yang aa, akan diambil dan termasuk juga logam berat yang mana secara tidak langsung akan memberi kesan buruk kepada kita iaitu manusia dan haiwan okey um, pokok yang uh, tanah ataupun pokok yang ditanam um, Uh, uh, dengan kadar uh, Baja yang tidak uh, Orang panggil yang berlebihan Akan juga uh, menyebabkan mudah Dijangkiti penyakit Contohnya kandungan nitrogen yang tinggi Akan menarik lebih banyak serangga Dan penyakit contohnya microbes dan uh, contohnya Seperti fungus dan juga Pulapuk untuk menyerang pada tanaman kita okay? Dan seterusnya Untuk manusia uh, Jika penggunaan baja yang tanpa kawalan Terutama nitrogen uh, Dia akan larut resap di dalam uh, air dan dia akan ditukarkan kepada nitrate Dan seterusnya dia akan mencemarkan air bawah tanah Okey, air bawah tanah ini kemudian diambil oleh kita Untuk dijadikan sumber, mak, uh, sumber minuman uh, Bukan sahaja kepada manusia But kepada haiwan Tapi di sini saya nyatakan kesan-kesan uh, kepada sumber manusia uh, Kepada manusia Okey, yang pertama ialah terkenal uh, Jika nitrate uh, melebihi uh, daripada 10 mg per liter uh, uh, Simptom uh, baby blue syndrome Ataupun uh, sindrom bayi berwarna biru okay? ha, ada ni, memang ada berlaku jika bayi ataupun kandungan ibu yang mengandung terdedah pada kandungan nitrik yang tinggi, melebihi pada permissive limit yang telah ditetapkan okay, selain itu juga dia akan menyumbang kepada kecat kecatatan aa, bayi aa, ketika kelahiran, aa, selepas kelahiran dan juga aa, apa, penyakit thyroid kepada manusia dan juga meningkatkan risiko aa, untuk aa, terkena dengan aa, penyakit dan so kita tak nak benda-benda ini berlaku eh, uh, di sini saya ingin sarankan bahawa uh, penggunaan baja kimia perlu di, uh, digunakan secara lestari bagi kita mengurangkan kesan-kesan yang buruk ini uh, dan tidak dapat dinafikan baja kimia amat di, amat perlu digunakan untuk membantu dalam kita meningkatkan hasil tanaman uh, yang tinggi uh, dan uh, pertumbuhan uh, uh, serta perkembangan tanaman kita yang dengan uh, dengan baik dan sihat saya rasa itu saja saya kembali kepada Cik untuk bagi sesi yang seterusnya Terima kasih doktor Begitulah perkongsian yang disampaikan oleh Doktor Eliza sebentar tadi Banyak ilmu baru dan pengisian Yang menarik yang anda semua dapat Bersama-sama kami Sekali lagi terima kasih doktor Saya ucapkan uh, Atas penyampaian sebentar tadi Baiklah tanpa membuang masa, kita teruskan dengan sesi yang ditunggu-tunggu iaitu sesi soal jawab. Nampaknya ada beberapa soalan yang agak menarik telah diutarakan oleh para hadirinnya doktor. Harap doktor Eliza kita bersedia untuk menjawab segala persoalan mereka. Soalan yang pertama, daripada saudara Cheng Xinian, uh, Can doctor suggest organic fertilizer for ginger cultivation? Okey, okay. Ini kita cerita pasal organic organik kan? Kita tukar for organic uh, uh, fertilizer. Okey, thank you Mr. Chen. Okey, usually uh, we using chicken manure or chicken dung uh, as a plant booster uh, for any plants for organic uh, production. Okay, but uh, for tuber uh, cultivation, maybe we need to focus more on uh, nutrient that required for, for example, phosphorus uh, element. So, we need to add on more, uh, for example, fish bone and so on, that related, uh, component that related that high content of phosphorus. Okay, that's all. Okay thank you doktor uh, For the second uh, Untuk soalan yang kedua Daripada saudara Zubair Ismail Apakah baja yang sesuai di peringkat awal penanaman bagi terung mini? Okay uh seperti mana yang saya terangkan tadi memang baja pada peringkat vegetatif uh, stage ataupun peringkat awal penanaman adalah baja MPK Green iaitu 15 15 15 bagi memastikan pokok tersebut akan mempunyai uh, jumlah daun yang baik, akar yang okey. Jadi sebelum uh, pada peringkat awal lah, mungkin dalam uh, 14 ke 20 hari selepas tanam. Kemudian bila pokok tersebut telah menunjukkan hampir uh, ke, berubah daripada peringkat vegetatif kepada peringkat Uh, perah pendubungaan sebelum uh, proses stage tersebut bertukar, kita digalakkan untuk uh, apa, memberi uh, bajet contohnya bajet MPK Blue ataupun 12-12-12-12-12-17 bagi membantu mem mem menggiatkan pengeluaran bunga uh, dan seterusnya untuk pengeluaran buah, -buah uh, turun tersebut Baiklah, terima kasih Dr seterusnya daripada saudari linking baja boleh pulihkan tanah yang telah beracun rumput oh, bagi untuk racun rumput ataupun kita panggil selalunya pesticide uh, injury ataupun herbicide uh, injury enot eh, bukan pesticide herbicide injury uh, uh, tidak dapat dipulihkan selalunya dengan menggunakan baja even apa uh, apa Uh, racun yang digunakan juga uh, uh, uh, uh, Ketika untuk meracun uh, Rumput dan sebagainya itu uh, Turut memberi kesan uh, Logam berat kepada dalam tanah uh, Menyumbang kepada kandungan logam berat Di dalam tanah dan sebagainya Jadi saya rasa baja mungkin Tidak dapat pulihkan sebab dia telah Melibatkan injuri uh, contoh Sel dan sebagainya uh, Bagi uh, Tanaman tersebut Okey Mila untuk soalan yang terakhir daripada saudari eh, saudara juga Ismail, bagaimana cara yang sesuai untuk membaca tanaman yang menggunakan sukupan siluasai? Okay bagi uh, pembajaan yang ada silver shine Okay sebab itu kalau kadang uh, silver shine itu kita perlu buat uh, bulatan yang agak sedikit luas kan uh, Bergantung kepada saiz tanaman supaya kita kadang-kadang kita boleh tabur uh, baja kita pada keliling tanaman Ataupun menggunakan kaedah poket Ataupun kita korek lubang uh, yang uh, berhampiran dengan uh, uh, yang di luar maksudnya di kawasan yang tidak ditutupi oleh Silver Shine dan kita boleh letak baju kita di kawasan lubang tersebut okay? aa, Ataupun kita boleh guna edah tabur okay? di kawasan yang tidak ditutupi oleh kawasan Sungkupan Silver Shine okay? So saiz dia itu janganlah terlampau sangat kecil okay? Saiz uh, ruang untuk uh, kita uh, uh, buatkan uh, bulatan uh, pada Silver Shine tersebut Okay. Jadi bagi memudahkan kita untuk menabur baja-baja uh, yang diperlukan ha, Cara yang kedua ialah memang menggunakan sistem vertigasi lah, Itu lebih mudah kita pakai je, drip fertilizer Ataupun kita boleh pakai pengairan, pengairan, kaedah pengairan Dengan mencampur baja dalam kandungan air yang digunakan untuk pengairan uh, watering uh, the, the, the, the plants. So kita boleh campur dengan baja Jadi memudahkan untuk kita membekalkan sumber nutrien yang diperlukan uh, pada tanaman Um, baiklah, uh, itu sahaja uh, uh, bagi sesi soal jawab kita Terima kasih doktor Selesai sudah sesi soal jawab kita pada pagi ini Sekali lagi, terima kasih doktor atas penerangan dan jawapan yang diberikan sebentar tadi Sebelum saya akhiri majlis kita pada pagi ini Dipersilakan doktor Eliza untuk memberi ucapan perhagaan untuk program kami Untuk program kita pada pagi ini Dipersilakan doktor Okay, terima kasih Cik Fatin uh, Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan Terima kasih kepada semua yang hadir Sama-sama meluangkan Masa uh, Cuti hujung minggu kita Pada hari ini untuk sama-sama dengar perkongsian uh, uh, uh, uh, Mengenai Dengan pembajaan uh, Yang memfokuskan kepada di baju kimia diharap dengan fokus sesian ini kita dapat uh, saya dapat sama-sama uh, lah kita dapat um, berim Manfaat, ilmu uh, supaya kita uh, boleh gunakan uh, untuk saya saya akan melamar email saya di dalam uh, apa, uh, checkbox uh, di Facebook uh, so pihak tuan-puan boleh emailkan pada saya uh, untuk Uh, untuk tanyakan soalan, dan saya akan jawab insyaallah.